Dari pabrik gula Kali ini saya akan menelusuri jalur simpang atau percabangan dari stasiun Kartasura ke pabrik gula Desolomasi. Untuk ini kecangkemnya dari Purwosari nanti Purwosari yang Nah, Di Kartasura itu ada percabangan yang mengarah ke sini seperti apa keadaannya saat ini simak telur video ini sampai selesai oh iya jangan lupa like comment share dan subscribe untuk perjalanannya saya mulai dari m apa ini dari dari depan April bulan dan selamat tinggi nanti titik relnya kuat sini nanti di samping sana di samping ini ada jalan nah di situ relnya nanti nah ini belok kanan di jalan arwana nah sudah sampai di bekas rail di sini dulu ada rel kereta api ini bekas rel bednya. Nah terlihat kan banyak batu balas di sini. Nih. Nanti rananya berang jalani, terus nanti tembusnya di sini, poi di sini nih. Nah, pokoknya di sini. Oke, lanjut. Nanti ada bekas jembatan nanti. Dan saat ini saya menelusuri bekas rel ini. Letaknya di tengah sawah. Iparah jalannya. Ini railbednya masih berlanjut sampai sana. makanya ini bisa muter. Nah, ini dia bekas jembatan jembatan kereta api yang mengarah ke pabrik gula gula madu. Di sini jembatannya masih utuh.